Kabupaten Cirebon Oh, Bung Karsam Sebagai fotografer Bung Karsam, selamat datang Bung Karsam Ya, untuk peserta-peserta yang -peserta hadir Iya, saya ucapkan Selamat bertanding untuk Memburu pre, uh, Predator Ya ABL Losari Sabara berbos Enjoy Cirebon, TPI Tegal BMP Sindang, BHPC ASM, Karwek Brebes, PBB Bekasi, TPC Cirebon, AKKC Cirebon, Loli Tegal, Upi Tegal, SKP Cirebon. Nah ini mas, angler dari mana ini mas? Dari Bekasi om. Um. Dari mana? Bekasi. Berapa orang ini yang kesini? Dua belas orang. Dua belas orang. Di zakapun? Tadi jam tiga dari Bekasi. Sini, 88, apa yang mau disampaikan 8, buat 8, 8, 8, 8. acara lomba mancing ini mas Manat. acaranya Penang mana bisa ngumpulin para engler bisa ngumpulin para pemancing uh, silaturahminya matuk mas engler dari mana ini mas dari asyap mas dari asyap berapa Dan orang kesini 6. 6, 6 orang, 6, 6, 6, 6. orang. orang apa yang mau disampaikan Oke, jadera, jadera. mas di acara lomba mancing ini ya sangat baguslah buat komunitas komunitas macin pencinta macin mudah mudahan dapat kepada. ini mas belum anak. belum ada strike sama sekali belum belum belum dapat. mas, mas mana, Angler dari mana ini mas? saya Angler dari surabaya di tegal. PKM. ada kata yang mau disampaikan enggak mas? Ehm, di untuk saya kita datang dari rombongan PKM dua puluh orang. <tuk> tapi di sini pemancing eh, sangat banyak sekali, mungkin kapasitasnya. Orang, banyak orang yang tidak kebagian PKM Suradidi, mantap! ASD siap untuk berjuang di mana-mana, angler-angler yang suceng, mantap! Dari mana ini mas? Ini dari Cirebon Dari Cirebon Taupat! Taupat! ASD yes! Hari ini, Bosku, kita lagi ada di lokasi lomba mancing, Bosku. Lomba mancing ini, Bosku, dalam rangka memeriahkan pesta laut atau Nadran di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Lomba mancing ini, Bosku, pesertanya dari berbagai daerah ada, Bosku. Jumlah pesertanya kurang lebih 800 sekian, lah, Bosku. Ada juga pemancing dari uh, Surodadi, dari Pekalongan, dari Indramayu dan Ascap juga ada bosku dan juga pemancing yang jauh ada juga bosku dari Bekasi. Pokoknya bosku yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke kita lihat aja bosku seperti apa. <tuh> saya ingatkan kembali untuk para peserta jangan melewati batas yang telah ditentukan oleh panitia, zona yang ditentukan oleh panitia, karena kalau melewati zona yang ditentukan oleh panitia, akan dianggap dis, ya mohon diperhatikan Angler dari mana Mas? Angler dari, Supra. dari Supra. Sukra, dari ya, Indramaya. Berapa bobotnya berapa? Oh. Lima setengah, uh, setengah, ya, setengah kilo. setengah kilo, 53 menit. barat. 53 itu, itu tahap yang kedua. Untuk oh, yang kedua itu dengan dengan bapak siapa dari komunitas apa? Saya belum tahu. Ini su udah kecakap, yo lebih besar lagi, iya Bung John, lebih besar lagi, selamat, selamat, selamat. selamat yang dapat ikan, di mana sudah menit kesekian, sudah empat puluh eh, ikan terangkat, yang mana ikan terangkat ya. pertama, yaitu ya. uh, dari komunitas Caz Engler dari Sukra Indramayu, oh Sukra berhasil mendapatkan lima kosong ya. amatir selamat untuk amatir dengan waktu 8.53 menit amatir menangkap si takap putih ya. selamat buat uh, para pemancing yang sudah mendapatkan dimana uh, ikan yang pertama tadi diangkat oleh atas nama Yudiris Pak dari Sukra Indramayu, Sukra Indramayu dengan komunitas yaitu Cas, Cas, ya. Casiku komunitas apa ya? Satu Dan sementara ini sedang menunggu informasi dari panitia dengan banyak ini. terakat kedua tadi dengan waktu satu oh Oh ya untuk yang kedua 1,48 berarti pan karat kilo. Ya, berarti sekilo matang puluh-puluh oh, ya, Iya, berarti ngerjengah kilo. Iya, saudara-saudara sekalian kita jangan kalah. Ayo, ayo. terus semangat. Kita semangat. Kita, kita berusaha. Jangan kalah. Untuk ya. mendapatkan satu buah motor dan lain-lain sebagainya. Motor anyar. Saksikan, Saksi, saksikan saksi, saksi, Yuk! Yuk! yo. Wee, Weee! Itu tadi bosku yang strike bosku iya. Mas, angler dari mana mas? Saya angler dari Indramayu Limbangan pak Kisaran berapa bukutnya? Tadi Buput, ya? ditimbang sama panitia itu 7,6 Kesannya gimana mas? Alhamdulillah saya gembira sekali Saya tadi sempat putus rasa mas. Karena tahu sendirilah lokasinya kayak gini. Kita lempar sana lempar sini nyangkut lagi nyangkut lagi. Tapi alhamdulillah saya mengangkat juga. Apa yang mau dikatakan mas buat uh, pemancing pancing yang belum strep? Jangan patah semangat. Terus semangat. Semangat. yang punya kawasan pondok Palong, yang punya lokasi pemancingan juga gimana komentarnya? adanya pemancingan di sini itu dalam rangka apa? Nah, ini uh, loko memancing dalam rangka Pesta Laut Nadran Desa Ambulo, Capa Tunggung saya spotnya di se sepanjang kali Ambulu. target ikan kakap putih, hanya utamanya sepeda motor Jumlah pesertanya berapa? Diperkirakan plus minusnya seribu Seribu peserta Itu angler dari mana aja itu? Ya, tingkat nasional ini lombanya banyak Dari barat sampai ke Jakarta Dari timurnya sampai Surabaya Oke ada pesan yang mau disampaikan enggak Ini khususnya teruntuk uh, yang punya pulau balong ini Ya pesannya jaga sportivitas saling rukun antara angler antara e, pemancing buat nama saudara oh ya di Pondok Balong juga menyediakan tempat mancing di laut di muara di kolam pemancingan, ikan cair ada sini pemancingannya lengkap waktu sudah selesai oh, berarti oh, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Oh, serta komunitas, pemancing oh, yang datang dari berbagai daerah, oh dari seluruh Indonesia mungkin dari Tegal Brebes Selawi Indramayu, Tirbon, Jakarta Bekasi Batang Pekalongan. Oh, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan selamat maaf kepada Silakan, untuk para pemancing, kembali silahkan dan untuk Casmadi Oh uh, untuk Andy Joran juga ya inilah tiga ikan Oh uh, silakan ikan dibawa pulang mas ikan di dimalukulang mas ya yaitu saudara Felix, Felix Amatir Tegal Amatir Tegal Felix Amatir Tegal dengan berat dengan berat ikan 1,48 1,48 dengan hadiah sepeda gunung ya sepeda gunung oleh semoga juara ketiga pada mancing perlombaan mancing di desa Ambulu dengan mendapatkan sepeda gunung saudara Felix dari amatir Tegal dengan berat ikan 1,48, selamat silakan. untuk Bapak Mas Pelik yang mendapatkan hadiah ketiga dengan sebuah sepeda gunung. Kedua, silakan. Lompat kedua yang akan menyerahkan hadiah pada kali ini yaitu Bapak Soleh, Pak Haji Soleh dari ARC 72, Rajumal nanti akan 72. hadiahnya, yaitu saudara. Blotong, Blotong dari AVC Indramayu. Blotong Indramayu. Indramayu. Juara dua, dua ikan tipe tiga in dengan berat ikan satu dari delapan puluh Indramayu. Indramayu kan blotong. Oke, iya. oke. Okay. Okay. Iya. Inilah dari abc Indramayu. Yang Alhamdulillah pada hari ini berpartisipasi mengikuti lomba mancing di desa Ambulu, tentunya di Caplok Barung. Moga Iwak di balik. Baik saudara-saudara sekalian, kali ini sebola motor. Ada utama sebola motor. Iya magir. Dimana akan diberikan kehormatan untuk papaku -Bapak kita. Untuk menyerahkan hadiah, hadiah pertama yaitu satu buah sepeda motor. Baik saudara-saudara sekalian, akan saya panggil saudara Yana Pradiyia, dari CMC Ciledug. Kita sambut Yana Praditya dari Ciledug. Dari Ciledug. Sukses saudara-saudara. Dan selamat untuk, untuk ditanggung sendiri iya untuk Pujuk pajak ditagut iya. itu selesai langsung oh, sama yang dan hadiah utama perlombaan mancing baru mundi biala, biala, biala, biala. <tuk> Iya diberitahukan kepada pemenang bahwa hadiah sepeda motor silakan diurus Uh, Surat-suratnya karena pajak apa ditanggung pemenang? Untuk pajak ya. ditanggung pemenang, ditanggung pemenang sendiri. Panitia tidak menanggung pajak. Monggo silakan. <guluh> mantap, mantap dari Ciledug -cil. Dari Ciledug. Ciledug juara satu. Pada. Iya, itulah Mas Yana Fraditia dari Hongaria itu CMC Ciledug dengan berat ikan 2,02 kilo.